Apanya? Ini jenis cemara punya semua jenis cemara perlakuannya saya sama. Maksudnya untuk cara penyetekannya medianya di sini kita medianya pakai pasir kali. Pokoknya nggak nggak pernah jauh dari pasir kali, pasir ladu. Ini pakai untuk traynya kita pakai yang ukuran isi 50 dimensinya 4,5 cm, 4,5 cm dan bedanya di sini ada tray yang saya pakai itu yang tray yang tinggi tol, jadi dia 9 cm karena kan untuk yang biasa biasanya kan cuma panggil 5 cm ini kan? yang saya pakai yang 9 cm makanya dia lebih gampang masih lebih medianya lebih banyak jadi pertama lebih biasa kita penuhin dulu medianya. Oh, no spek jenis apapun sama perlahan itu masih dikali murni murni? Kalau ada sekam ini kan ini kan karena emang bukan media, tapi tetap kebanyakan ini dari pasir. Setelah seperti ini kita pastikan bahwa media itu padat, padat tapi terporos. Bisa kita lihat saat ini lama. Ini air nggak ada yang menggenang, dia pasti langsung. Bagusnya pasir kali seperti ini, dia tetap padat cuman poros. Kunci dari struktur yang penting kan kestabilan Ini di sini kita siapkan untuk medianya kita juga selain pakai pasir kita juga pakai oasis. Wah, itu biasanya yang buat nancepin bunga-bunga yang apa namanya, yang buat bunga hias itu ya. saya nah, udah siapkan untuk setekannya, setekan busuk Jadi, misalkan seperti ini, kita biasanya bagi jadi tiga empat Ini seperti ini, kita potong, kita potong juga seperti ini pun sebenarnya masih bisa hidup. Jadi, nggak harus dia entres pucuk nggak. kiranya sisain satu senti. Nah seperti, ya, buat contoh lima. Jadi tujuannya untuk pakai oasis ini adalah. Apa namanya biar saat penanaman itu dia stabil nggak gampang gerak-gerak dan saya nggak pernah yang namanya pakai root root atau sejenis apa obat untuk perangsang akar saya nggak pernah pakai dia udah langsung seperti ini langsung Itu buat biar supaya kambiumnya, kan? Kalau misalkan kita dari bekas potongan ini, kan, kadang kan potongan berapa jam yang lalu, satu jam atau bahkan baru kemarin, baru kita sempat sekarang. Jadi, untuk mem, apa kambiumnya itu terbuka lagi, jadi getahnya itu udah keluar lagi. Ini tujuannya seperti itu, jadi lebih apa cepat keluar akarnya, seperti ini. Nah, kalau kita penyetekan pakai dua cara yang satu kita sungkup, oh sungkup. Yang kedua kita sistem konvensional biasa seperti ini tapi tetap dalam bawah naungan. Memang kalau untuk yang seperti ini presentasi hidupnya tidak bisa sebagus seperti waktu kita sungkup 100%. Contoh kayak di sini tuh ini udah usia 2 bulan, tapi saya yakin ini belum keluar akar. Karena kalau misalkan untuk sinensis sendiri bisa keluar akar tuh di antara 3 sampai 4 bulan baru keluar akar. beda halnya seperti tadi yang saya bilang Uh, untuk jenis kisu ya pingpong itu memang lebih cepat karena dua bulan itu udah keluar akar tapi memang berkembangnya agak apa namanya lama untuk yang di ini yang saya uh, apa namanya sungkup ini ini adalah jenis cemara dua, dua jenis perusnya ini udah usia hampir dua bulan ini udah mulai gitu bisa dilihat dan mulai ada tunas-tunas baru nah, itu Nah, Baik, untuk pembukaan sungkup kita ada tahapan. Contoh, misalkan saat ini ini kan usia hampir dua bulan, belum sampai dua bulan. Hampir dua bulan ini nanti kita pembukaan sungkupnya, kita sebenarnya ada dua tahapan. Yang pertama, ketika usia sungkup itu dua bulan, itu udah mulai kita kasih lubang dikit sedikit Tujuannya adalah untuk ketika nanti membuka, itu dia udah sambil adaptasi dengan udara di sekitarnya. Jadi nggak langsung misalkan sudah seperti ini langsung kita buka sungkup. Itu enggak. Tapi kita lubangin dulu pakai jarum. Baru setelah itu kita tunggu sampai dua minggu. Berarti kan sudah 2 bulan setengah. Setelah 2 bulan setengah kita mulai mulai baru pengguntingan itu sedikit-sedikit lagi. Jadi mungkin paling lebar 4 sampai 5 cm kita gunting. Itu kita diamin lagi sekitar dua minggu tapi saat udah mulai pengguntingan, udah mulai dibuka Kita penyeraman harus intens Kelambatan insen paling gak sehari sekali ataupun dua hari sekali Tergantung dari kelembaban medianya Tujuannya apa? Karena kan untuk apa cemara sendiri ini kan baru full sungkup Kalau dia tidak disiram teman-teman saja langsung ngedrop nah, Makanya tahapannya itu dari dua bulan, dua bulan setengah, baru ke tiga bulan Setelah itu baru bisa kita full Full buka dan penyiraman tetap rutin ini semua sampai atas terus belakang saja totalnya udah ada hampir 6.000 kalau yang ini isu ini semarang ini bisa dilihat ini juga usianya sudah dua bulan kurang hampir dua bulan ini sudah mulai ada tanda-tanda gigi lah ya kelebihannya kalau disungkup itu seperti ini jadi kita nggak harus apa namanya hiram tiap hari kalau di itu bisa presentasi kehidupan bisa 90 persen Asal penanganannya itu cepat Yang di bawah memang sudah lihat Ini usia 2 bulan juga, tapi sudah ada kelihatan kalau yang mau mati sudah agak kuning-kuning kuning Sama ini langsung pasir, langsung pakai Islam media langsung kita nggak pakai sungkup jadi sedang kita coba semua mas, ya, nanti yang apa namanya lebih maksimal tuh yang mana mungkin kalau yang atas ini eh, dia kelebihannya media ya sudah langsung satu-satu media tanamnya satu-satu jadi ketika nanti panen itu sudah enak sama ini bisa ya, disungkup nah kalau yang bawah sedang saya coba jadi langsung banyak seperti ini dia kelebihannya, kelebihannya lebih banyak lebih hemat tempat tapi memang belum saya sungguh sebenarnya kalau disungguh pun bisa tapi saya sedang riset kalau di daerah sini itu kalau misalkan di nggak disungguh nanti persentasenya berapa persen jadi kita buat compare perbandingannya kalau ternyata emang bagusnya disungguh udah berarti kita nanti kedepannya sungguh akhirnya ini kan masih belum belum dalam jumlah banyak gitu kecuali untuk yang jenis-jenis apa uh, dalam ini memang udah kita perbanyak karena perlakuannya kita langsung dikhususkan seperti sampai Nah, itu, udah mulai pecah penas, tapi biasanya belum berakar nah, itu. Udah mulai Ini yang usia berapa Ini dua bulan, dua bulan kurang satu minggu Saya lihat di file dokumennya Biasanya kalau dua bulan udah tumbuh akar belum? Belum. Kalau untuk kisu biasanya udah. Cuman kalau untuk yang jenis draft ini termasuknya agak lama. Jadi nanti tumbuh akar itu mulai tiga diangkat tiga 4 bulan baru mulai ada akar. Kayaknya nanti juga paling kita bertahap kalau yang kisu kita buka dua bulan, kalau yang ini paling nanti di angka tiga bulan sampai empat bulan baru kita buka. Jadi biar hasilnya maksimal. Karena masih tak, apa isanya masih kita jenis ini kan masih termasuknya masih jarang makanya kita perlu khusus sama eh, apa jangan terlalu ambil banyak resiko terutama kan ini kan jumlahnya kan banyak kan ya. tapi yang sudah sudah sih untuk saya setengah biasanya nggak pernah saya sungkup bisa 80 hidup kalau untuk yang ini ini itu jenis konverta sudah mulai tumbuh kan kalau yang mau mati udah kelihatan sudah Pematihan yang nah, ini kan mati kan, ada nah, yang itu dia sudah mulai umur, baru. Emang kelemahan kalau tidak disungkup ya paling keberhasilan bisa dibilang di angka 50% udah bagus. Ini kalau disungkup saya bisa yang sudah sudah si sembilan bisa hidup. jenis apa, Ini jenis tua. Nomor berapa dari stekan? Kalau ini dari stekan usia sekitar tiga, 4 bulan. 4 bulan jalan ke 4 bulan. Sudah hidup, Sudah mulai jalan. Jadi kuncinya dalam budidaya itu sekecil apapun itu ya kita manfaatkan. Kuncinya pentingnya itu yang penting kan hidup dulu masalah pembesaran itu yang penting udah hidup seperti ini kan gampang tinggal dijamin aja pasti dia besar dengan sendiri dan kita mainnya kuantitas nyetek tapi paling jumlah satu apa dua bahkan paling sepuluh ya kita lama di waktu makanya kalau untuk tinggal kita mau investasi apa ya kalau misalkan itu mampu ya jangan takut untuk investasi indukan seperti itu Jadi bisa dilihat kan indukan itu kan biasanya kedepannya juga untuk stekan juga untuk bahan entres Disambung nanti Itu yang ini umur stekan berapa bulan? Jadi ini dari yang tadi udah di review di awal itu Ini usia hampir satu tahun Satu tahun dari stek kecil ini Nah jadi kan kita nggak boleh yang namanya menyempelekan suatu Istilahnya Purningan ya jadi ketika barang itu masih bisa dimanfaatkan kita stek ya ini hasilnya seperti ini untuk sekian kalau udah besarnya sekian untuk jenis ini kan paling gak kisaran di angka 750.000 kalau misalkan dibuang kan jadinya enggak dapet 750 ribu kan ini baru satu ya baru satu coba kalau misalkan kita punya seperti ini stekan yang tadi kita buang si Asia misalkan terus jumlahnya ada sampai 5000 ribu dan senanya udah sekian, sekian banyaknya. Kan berarti kan udah lumayan. Makanya kita jangan pernah yang namanya menyepelekan itu yang namanya perumahan. ini kisarannya ada berapa, Mas? Mulai dari harga 4 juta, yang 4 juta ada, yang 2,5 ada, sampai yang 9 juta ada. Kalau yang tadi udah digarap itu juga ada yang 15 atau macam tergantung dari besar kecilnya. Jadi kita perhatikan juga di sini ada cangkok juga. Saya baru paling gerak aja yang saya cangkok. Ini udah untuk nanti kedepannya buat perbanyakan indukan. Kita tangkut udah mulai keluar apa? Ini burung Ya betul, ya. Okay. Banyak orang yang bilang kalau ini tuh jenisnya jenis buaya Padahal bukan, kalau buaya dia cenderungnya ke atas Kalau ini dia ke bawah dia Ke bawah, bisa lihat ya itu kan Kan, daunnya bagus nih rapat dia